Kekuatan militer Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi. Hingga saat ini militer Indonesia menduduki peringkat ke-15 dari 138 militer dari negara di dunia. Demikian posisinya tersebut masih ada di bawah militer dari Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Sementara untuk pasukan elit, Kopassus milik TNI AD masuk ke dalam daftar tiga besar pasukan elit paling ditakuti di dunia. Tidak hanya soal peringkat saja, beberapa prestasi membanggakan juga sudah dibukukan oleh TNI. Tidak main-main, prestasi yang ditorekan tersebut membuat nama TNI semakin dikenal dan disegani oleh dunia. Berikut ini beberapa prestasi militer Indonesia di dunia internasional. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Memiliki pasukan terbaik di dunia Seperti yang diketahui, TNI AD punya pasukan elit atau pasukan khusus yang diberi nama Kopassus Pasukan komando khusus ini ternyata cukup ditakuti di dunia di mana Kopassus tercatat sebagai pasukan elit nomor 3 di dunia Mereka hanya kalah dari pasukan elit dari Inggris dan Israel Pencapaian ini diumumkan pada tahun 2017 lalu, tepatnya pada hut ke-72 TNI namun kabarnya pada tahun 2021 lalu, Kopassus sudah tidak lagi menempati peringkat tersebut. Meski demikian, Kopassus tetap disegani di mata dunia. Hal ini terbukti karena kehebatan mereka baik dalam hal bela diri, penembak jitu hingga pengintaian. Pelatih militer dari negara lain. Kehebatan dari TNI sudah tidak diragukan lagi. Mereka juga sangat disegani di dunia internasional. Yang paling membanggakan lagi, militer Indonesia pernah menjadi pelatih dari tentara beberapa negara lain. Militer Indonesia melatih pasukan bersenjata dari negara lain, seperti negara di Afrika Utara, Timor Leste, Kamboja, Brunei Darussalam, hingga Myanmar. Untuk pelatihan di Afrika Utara, sekitar 80 yang melatih adalah Kopassus dari TNI AD. dipilih PBB untuk terlibat dalam misi perdamaian dunia. TNI juga secara konsisten dilibatkan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam berbagai misi menjaga perdamaian dunia. Pertama kali TNI dipilih PBB untuk misi perdamaian di Mesir yang terjadi pada tahun 1957. TNI dipercaya sebagai salah satu angkatan bersenjata dalam misi tersebut. Hingga sekarang ini, militer Indonesia sudah terlibat dalam 30 misi perdamaian dunia. Dalam misi tersebut, TNI dikenal dengan sebutan Konga atau Kontingen Garuda. Juara Bertahan Lomba Tembak AASM Dan yang terakhir adalah prestasi membanggakan TNI dalam ajang lomba tembak pada AASM atau Australian Army of Skill Arms at Meeting. Tentara nasional Indonesia ini menjadi salah satu yang paling ahli dengan menjadi juara bertahan selama 10 tahun berturut-turut. Torehan prestasi yang sangat membanggakan ini tentunya membuat mata dunia tercengang dan nama TNI menjadi semakin disegani di dunia internasional. Nah semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.